two <imbat> <asan> eh, <to> guys <men precisa noise> <Layout music> Halo teman-teman kembali lagi bersama gua Satrio Prasewa dalam channel Rio Satrio. Wae tepuk tangan lagi, tepuk tangan dulu Tepuk tangan ayo, tepuk tangan lo, tepuk tangan nggak. Ayo, gua tonjok lo, tepuk tangan nggak. Nah, ayo guys, bantu support terus guys, bantu support terus guys dengan cara ya tonton videonya sampai habis guys dan jangan lupa ini subscribe teruslah channelnya Satrio. Bukannya ya, ya? kalian support aku terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan sekarang aku melihat-lihat subscribernya Subscribernya Riasatrio apa sih? Namanya juga <ti> memulai merintis dari nol, Ya gak mungkin langsung cetar mbak begitu enggak Memang, dimana-mana konten creator itu dari awal itu harus enggak enak dulu Ya enggak enak pokoknya intinya ya, berangkat dulu secara satu persatu, guys. Gua hanya mengikuti alur gua aja sebagai content creator. Di video kali ini, guys, seperti biasa, video ini nggak akan pernah yang namanya itu keluar dari jalur atau keluar dari niche, keluar dari topik. Pokoknya nggak keluar dari yang namanya itu ya, konten-konten dari topik yang biasa-biasanya lah di situ yaitu adalah eksperimen guys. Sekarang kita lagi eksperimen ya. Seperti biasa selalu eksperimen men. Ya, sekarang eksperimen kali ini requestan dari DD Avan 1 dari uh, ini ya, followersku di TikTok ya. Dia minta aku, Bang, bikinin jos campur pangkolan. Oke, gua bikinin ya. Dan mungkin kalian berpikir, biasanya kan kalau uh, ini ya, kalau Abang bikin konten kan harus gelas dua gitu. Oh tenang. Sekarang gue lebih simpel aja sih. You know. Ya kalau adanya cuma satu ya satu aja. Kalau misalnya dua ya dua. Pokoknya intinya tergantung dari konten ini aja. Kalau konten ini sanggup cuma satu, oke okay, gitu loh. Gak usah ribet-ribet gitu loh. Langsung aja gua sabar -sabar. gak usah basa-basi. Gak usah basa-basi lagi. Kita akan mulai. Oke. Okay, kolakola udah gue siapin ya. Ini kolakola dan sekarang. Inilah extra Oke. Okay? Kalau kalian lihat, sorry agak keterangan soalnya pakai flash aku. Soalnya gua rekamannya malam sih. Kalau misalnya rekaman gua pagi kan gua bisa ngeliatin. Oke, okay, ini extra juice. Ya. Ini kok awal Oke, okay, kita akan mulai campur. Oh iya, yeah. sebelum kalian nonton video ini ya, sang jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa komen kalau kalian ingin ngasih aku challenge atau ngasih aku Bang bikin eksperimen ini minum ini campur ini ya kalian cukup komen aja di bawah ya langsung aku bikinkan konten langsung tanpa basa basi lagi di sini enggak ada yang slow respon ada aja fast respon ya udah gak usah basa basi lagi kita akan mulai ya ha ha seperti biasa cupapi Oke, okay, gua campur ini. Iya. Yeah. siap stajo Sama sih. langsung langsung langsung. Oke. Okay. Juga ya stajo nah, Sekarang kita akan mulai anu pola. Kan ini ngapain ya? Tuangin aja tahu. Ah, kocok aja. Kocok, kocok, kocok. kocok. kocok. kocok. kocok. kocok. Oke. Okay. Apakah akan meledak? Apakah akan meledak? Apakah akan meledak ya? Aku coba. Oke okay, meledak guys. Oke. Okay. Uhuhu meledak. Nah. Udah terbuka. Oke okay, kita mulai. Ya. Masukkan. Oke, wuhu, busanya, uh oh, siap, siap. Langsung di masukin lagi. Oke, sedikit aja lah. Buat akhirnya nanti kena efek samping. Wah nggak bego-bego amat sih guys. Cuman ya ini demi konten, ya demi hiburan kalian gitu loh. Oke langsung aja kita mulai. Oh ya. Yeah. Request dari istriku mintanya dikasih es batu. Oke, okay, gua kasih es batu ya. Nih, es batu guys, Woh, makin dingin big. dong. Oke, okay, kita mulai. Seperti biasa, cupapi api Oke, okay. bismillahirrohmanirrohim. Cupapi cu api Cupap. <tuh> Hut, tuman. Mulai yuk. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh, eh. Oke okay, guys, gua nyerah. Ini rasanya. Rasanya enak. Siap. Enak banget. Gue gak bisa bayangin deh, kok bisa enak banget gitu, oke, okay, gue tambahin lagi ya, gue tambahin lagi, oke, okay. oke. Okay, sekarang kesimpulannya, kalau aku bisa katakan ini minumannya minuman keras, memang keras banget, keras banget. Mungkin kalian jangan terlalu mengkonsumsi kue keras-keras, cukup sekali aja, guys. Ini bener-bener keras banget gitu, loh. jadi aku sarankan kalau kalian ingin mencobanya, ya gak jauh, jangan sampai setiap hari kalian konsumsi ini gitu loh minimal ya sebulan sekali lah kalau setiap hari jangan deh emang lo mau mau ngapain dengan setiap hari minum kayak gini gitu loh nah, tapi aku akuin ini enak banget ya enak banget sumpah, stres enak gue gak bohong kalau gak percaya nih oke, habis enak banget tuh habis ya thank you sudah nonton video ini sampai habis semoga ini bisa menghibur kalian ya untuk jadi Avan udah bikin videonya tolong kalau bisa ya like-nya ini bisa ketemu 20 ya ya viewnya 1000 Oke okay? kalau kalian ingin aku bikinkan channel seperti ini ya like video ini sampai 20 view video ini sampai 2000 guys gua tunggu ya Ayo jadi Avan Share ya ke teman-teman kalian. Jangan, Jangan lupa subscribe. Bantu aku tahun ini sampai 100.000 subscriber tahun ini ya. Ya, setahun ini. Ini kan November. Berarti sebulan lagi. Sebulan lagi bisa gak sih 100.000 subscriber? Bisa. Aku yakin bisa. Oke. Karena netizen gua, followers gua orangnya baik-baik. Gue percaya kalian bisa. Ya, karena followers gua, subscriber gua itu bukan orang jahat. Ya udah, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa komen kalau kalian ingin ngasih aku uh, bang eksperimen ini. Eksperimen ini ada bla, bla bla bla bla bla ya. Kalian cukup komen aja. Ya, kalian cukup komen, langsung aku bikinkan nih. Contohnya aja nih, nih, nih, nih, nih, nih, contohnya aja nih. Gue bikinin, gitu loh. ya. Gak usah takut kalau misalnya gak didengerin enggak langsung gue bikinin. Aku tunggu jam 5 sore untuk kalian para viewer, ya. Yaudah, gue satrio Operastiawan, pamit undur diri. See you next time. Video, goodbye.